Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan kata m is or pada kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. M is R merupakan bentuk B untuk pola waktu present tense. B merupakan kata kerja bantu yang digunakan dalam kalimat nomina, sedangkan dalam present continuous tense digunakan untuk bentuk verb atau kata kerja yang artinya kegiatan sedang berlangsung. Sebelum kita menggunakan kata M is R dalam kalimat, Mari kita dulu memahami pronoun. Pernoun itu adalah kata ganti. Misalnya, I, you, they, we, he, she, it. I artinya saya. You artinya kamu. They artinya mereka. We artinya kami. He artinya dia laki-laki. She, artinya dia perempuan. It, artinya itu atau ini sebagai pengganti benda. Bagaimana dalam bentuk positifnya? Dalam bentuk positifnya, kita tulis pertama kata I, kemudian kita pasangkan dengan am. Misalnya, I am studying English. You are... Driving car They are Driving car You are driving car He is driving car She is driving car It is Eating the fish Jadi kalimat positif itu adalah Pernahnya ditempatkan di awal dalam pertanyaan atau interogatif ini ditempatkan di awal. Perhatikan contohnya, misalnya, Am I? Are you? Are they? Are we? Is he? Is she? Is it? Jadi, kuncinya adalah, ketika membuat pertanyaan dan menggunakan m is or itu ditempatkan di awal kalimat. Mari kita lihat contohnya dalam membuat kalimat atau sentence. Am I studying English in the classroom? Apakah saya sedang belajar bahasa Inggris dalam ruangan? Are you reading a book in the library? Apakah engkau sedang membaca sebuah buku di dalam uh, perpustakaan? Are they writing on the table? Apakah mereka sedang menulis di atas meja? Are we speaking English every day? Apakah kami sedang bicara bahasa Inggris setiap hari? Is he eating in the restaurant? Apakah dia laki-laki sedang makan di dalam restoran? Is she opening the door? Apakah dia perempuan sedang membuka pintu? Is the cat eating fish? Apakah kucing itu sedang memakan ikan? Jadi ini contoh penggunaan MISR -E pada kalimat interrogatif atau kalian bertanya. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa memberi manfaat. Dan memudahkan dalam membuat kalimat dan percakapan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh